udang huh. bos Sawah nanti ada yang bisa diambil bosku ya berupa kepiting atau burung atau apa aja lah. pokoknya malam ini kita mau jalan-jalan uh, ke sawah di sekitar rumah saya bosku mudah ada uh, sesuatu yang bisa diambil atau bisa dibawa pulang mudah-mudahan otak kepiting lah soalnya di lokasi sawah uh, sekitar rumah saya banyak kepiting bosku, kepingnya besar-besar kalau pas nemuin itu soalnya sawah di lokasi sekitar rumah saya itu sawahnya uh, terendam air rom air dari laut jadi kepiting dari laut atau dari tamak masuk ke pesawahan oke okay, bosku jadi kita malam ini mau menuju ke lokasi sawah untuk melihat keadaan baik okay, kita lihat aja bosku buyut anak putu melu hilang uh, gelang sawah jadi ganggu yang paling makan taras dari uh, koras. lokasinya kayak gini bos. Uh banyak ikan besar. Ikan apa ya? Ikan besar bos ada Baru lihat nengok sawah ada ikan uh, melompat atau ikan lari lah. Tadi kesana arahnya tuh. Hai uh, bos uh, udang bos banyak dia asah eh, kap dimasukkan ke kantong ajalah lumayan uh, bos udang ya dekat rumah ada udangnya tuh rumah sana neh Masukkan ke celana. Ke saku celana bos. Udangnya. Enggak bawa itu sih. Enggak bawa ember. Uh, oh, banyak ikan ini. Banyak ikan bos. kan mujair. Banyak sini itu lari bos ikan mujair banyak hmm, ternyata tadi eh, yang ikan lari itu ikan mujair bos udangnya mana lagi ya udang biasanya ada kepiting biasanya ada kepiting di sekitar sawah ini banyak kepitingnya biasanya ikan musyari banyak cuman ikan musyari kecil rapat bentar lagi bos ikan musyari kecil-kecil banyak bos nah itu adalah gitu Baik bos, oh, itu. Kan mau sih bos. Mari. banyak di sini, cuma ukurannya ukuran kecil-kecil bos, ikan mau ini. Kalau besar sih saya ambil, cuman ukuran kecil, jadi saya lepas lagi. Ya pokoknya kalau buat lauk-luk bisa lah, masih bisa buat lauk. Sih. cuman karena saya sudah tiap hari makan ikan kayak gitu, jadi agak sedikit uh, bosan lah ikan yang kecil-kecil. Kalau besar nggak apa. jangan lulu. Nai bos, nai bos. Dokternya kita bos. Cair Ya, lembut. Oh, pakai layar. Dipingan dia. Ujar mon ku, ujar mon ujar. Bu. Oh, ujar mon ku. Buang bos. ya Jerman bosku, bosku, bang menis, ke bos sawah, mana kucingnya ngede ya? uh Jerman nih bos, Wah, yuk, Pak. Oke, di waktu airnya keruh, kemungkinan ini habis, habis ada berang-berang mungkin bos, jadi airnya keruh, soalnya berang-berang di sini banyak bos, nih. pada makan nyari ikan lah, pada nyari makan di sini berang-berang, nyari ikan muja air, di sini ikan apa aja lah, berang-berang banyak nih jejak-jejak eh, berang-berang cuman kalau berang-berang itu kalau e, mencari makan juga ada waktu-waktu tertentu bosku Jadi misal habis e, maghrib nah setelah maghrib atau e, menjelang isya dia e, bersembunyi lagi ntar e, tengah malam keluar lagi mencari makan itu ada waktu-waktu tertentu kalau berang-berang mencari -berang makan agak susah kalau eh, menangkap berang-berang banyak lokasinya kayak gini sih. kalau dua orang tiga orang mungkin bisa kalau pakai perangkap mungkin bisa perang berang banyak ini jejak perang berang airnya keruh kemungkinan habis di, di sama berang-berang nggak -berang. uh, ada kepiting Padahal ikan jer tadi ada udang satu, bos. Udah ketangkap ini, udangnya dimasukkan ke saku celana. Tadi kita sudah muter-muter bosku, Sudah muter-muter ke sebelah sana, uh, uh, Airnya agak uh, bening sedikit, cuman di sebelah sananya lagi, airnya tuh, kita sampai di sini bosku. Tadi bosku sudah lihat sendiri, Bosku ada uh, lokasi sawah, ada banyak ikan mujair bosku, cuma ikan mujairnya saat saya tangkap enggak saya bawa, saya lepaskan kembali. Dan tadi sempat saya dapat udang, satu, cuman udangnya saya bawa pulang musuh. Ini masukkan ke satu cerang. Waktunya yang belum sakit, bosku, silakan takut, yang sudah sakit, dan yang selesai. Terus kita.